you welcome back again, guys. Kembali lagi bersama gua dan koboi koboi kece ini bosku. Alright. Kali ini gue bawa modal yang cukup lumayan ya bosku ya. Gue bawa modal 300.000 bosku ribu bosku yoi. Semoga aja dengan pancingan modal yang gede kita juga dapat ikannya kakak bosku ya. Uh, berharapnya sih dapat ikan paus nggak tahu. Lihat aja nanti ya bosku ya. Kita lihat aja pancingan kita sekuat apa bosku dapat ikan kakap atau ikan paus atau ikan cupang ya bosku ya. Semoga aja nggak dapet ikan cupang, ya bosku ya. Semoga aja minimal balik modal lah kita, bosku. Jangan sampai nggak balik modal ya, bosku ya. Dan gue ingetin lagi, gue disclaimer dulu bagi anak-anak, anak-anak, bagi kalian penonton setia gue yang di bawah 18 tahun, jangan coba-coba bermain game ini ya, bosku ya karena game ini membuat ketagihan bosku kalau kalian belum ada penghasilan jangan oi sanji langsung dapat kita langsung di sana bersama free skater bosku bagi kalian yang belum punya penghasilan jangan coba main gini ya bosku dan bagi kalian yang udah kerja jangan gunakan uang yang buat kebutuhan sehari-hari untuk bermain ini ya bosku alokasikan dana anda untuk hiburan karena game ini bertujuan untuk di menghibur diri kita ya bosku jadi kalau kita gunain game ini untuk mencari uang atau mencari pengganti wis dapat disiplin nama lagi bosku untuk menjadi pengganti uh, mata pencarian itu sangat salah banget bosku ya jangan bingung nah ini sebagai mata pencarian kalian sehari-hari atau jadi pekerjaan kalian bosku karena ini game bakalan membuat view kalian gak kalau kalian gunakan untuk jadi uh, mata hari itu yang bosku ya jangan digunakan seperti itu ya bosku tujuan kita hanya untuk memberikan hiburan bosku jadi bagi kalian yang bermain game ini juga bisa terinspirasi ya mencari pola-pola gacor serta trik-trik jam-jam gacor bisa juga terdua ya bosku kita bakal sharing-sharing ya ya kalian juga bisa gabung di grup WA nya supaya kita lebih mudah untuk sharing-sharing mengenai pol-pol gacor serta jam-jam gacor gacor serta RTP RTP terbaru terupdate tergacor setiap harinya bosku ya seperti ini ini RTP lagi tinggi banget bosku yo i koponya sampai belakang konek dong bosku mantap sekali justru Marco justru Marco to bosku setiap harinya gue dapat yang mantap-mantap bosku ya terutama di game wwg ini ya, sepertinya dia lagi comeback bosku. gue langsung dikasih banyak sekali itu lihat ha, sudah hampir full ya full sudah hampir full worldnya. nya ya sangat-sangat banyak ini banjir world bosku. padahal ini free spin lo. gue gak buy spin loh gimana kalau gue buy spin gila 400 lebih lo. anjir karena cowboy ini ya boskir karena cowboy neng cowboy ini ya si cewek ya bengis nih mukanya bengis banget gue panggil aja si cewek bengis ya bosku oh boy bengis ini benar-benar mantap juga ya kalau dapat dia mantap yo i sensasional lagi bosku yongs yongs yongs yongs nggak lah yo i yongs banget auto sensasional terus semoga aja dikasih free spin tambahan lagi biar ini worldnya full ya bosku ini aja nggak full dia udah membuat kita dapet cuan 700.000 lebih tuh masih berjalan terus ya mungkin tuh, 800 800-900 bisa bisa ini 863 bosku sebentar lagi jadi 900 bosku dan ini kita dapat support sudah pasti auto 900 ribu ya bosku just marco just top marco atau memang ini kenapa gue bisa dapet seperti ini karena gue cek rtp nya bosku ya bosku rtp yang sangat akurat dari website ini bagi kalian yang di diman cek rtp nya link nya gue taruh di kolom komentar atau di tentang channel bosku ya. langsung aja cek di tentang channel atau ke kolom komentar gue taruh link semuanya bosku pokoknya mantap banget ya mantap sekali ya Jos Marco joss top Marco top lah bosku ya joss gandos pokoknya nggak nyesel kalian ya bosku yang perlu ragu nggak perlu takut nggak perlu bimber lagi sudah pasti mantap sekali anjir sensanya langsung 400.000 nih kalau gua nggak skipnya sensanya bener-bener uh, lama di sensa aja nih ya uh terus skip lagi skip terus dan astaga tanpa disadari ya bosku ya ternyata kita dapat ikan paus ya bukan ikan kakap lagi ya padahal kita berharap dapat ikan kakap aja tapi ternyata dapat ikan paus bosku gila kita sudah dapat 2 juta bosku dari modal yang 300 ribu itu benar benar aduh gila ya gue enggak nggak banget ini RTP-nya benar bener loh gua pikir gue udah kelewat ya tadi gue pikir gue udah ketinggalan momen karena di Si itu sudah 89% ketika gue deposit ya bosku, jadi gue langsung makannya, gue langsung, dipet, langsung di langsung diperlakukan 300.000 dan kita pakai p ya bosku, langsung aja kita untungnya langsung disambar juga ya momennya masih dapat ini bosku, ini kok gak mau naik-naik lagi, apa jangan yang sudah lewat ya momennya barusan nih. Ya? Momen terakhirnya apa yang bosan ya? Semoga aja kita masih kasih tambahan lagi ya bosku ya. Kalo belum, Kalau kita nggak dikasih tambahan lagi ya udah kita WD bosku ya Tapi belum 10 menit sih Karena gue mengikuti saran Youtube supaya channel Youtube gue ini terus berkembang dan maju ya bosku ya. Jadi minimal untuk uploadnya 10 menit jadi kita ikuti nanti saran Youtube ya bosku ya Jadi kita uh, mungkin kalau udah masuk 10 menit aja kita WD ya bosku ya waduh waduh ternyata emang nyedotnya Wis dapet lagi bosku gue terlalu berani ya terlalu nafsu barusan gue pake bet sepuluh ribu jadi kesedotnya lumayan banyak ya bosku udah dapat 2 juta tadi, tadi. jadi tinggal 1,3 nice dikasih tambahan langsung lang 98 lagi bosku 16 free spin kita totalnya dapet nih bosku semua aja full lagi wealthnya kayak tadi ya bosku World nya banyak banget, ya. Tadi, supaya kita bisa mendapatkan cuan yang sangat mantap, dia marco Coach, top kok marco, toko ya Oke, okay. nice, nice, nice banget. Oke, okay, sentaknya kita matiin ya, Bosku. Kalau kalian mau tahu itu, itu adalah uh, supaya kita sentak gitu ya bosku, ya. Supaya kegigit itu nya jadi berhenti di tempat yang kita harapkan ya bosku kita sentak dulu nice banget jadi full sampai belakang ya bosku kalau kita udah 3 rel berjejer seperti itu ya bosku Worldnya, apalagi ini ada plus eh, kali 5 ya bosku jadi sangat mantap. josh marpo yoi mega aja 300 ribu ya bosku ya iyalah gue pakai bet 10.000 ribu bosku gila ini supaya ketutup yang tadi udah kesedot ya bosku ya Ayo tambahin lagi Kobe-kobe kece Yang tadi udah lusut Gue mau balikin lagi nih Entar abis ini gue bakal WD dah Kalau misalnya udah kembali ya Kita nggak mainin lagi Kita WD aja nanti ya Abis ini ya bosku ya Yo i balik dong bosku ya udah auto 2 juta lagi kita saldonya bosku langsung aja bosku dapat 2 juta lagi yo i yo i widih koy lagi bosku walaupun cuma sampai level keempat ya tapi nggak apa, apa udah cukup ya nice banget nih mantap sekali josh Marco josh ya bosku ya langsung gua seragul lagi te di tentang channel gua taruh linknya semuanya lengkap di sana pusat link terlengkap untuk masuk ke grup gabung ke grup ya dan untuk daftar coba akun gacor di website yang momen ini nih juga gua taruh di tentang channel ya bosku ya. atau di kolom komentar juga nanti gua sematkan bosku silahkan aja langsung kita cek cerot ke tentang channel ya bosku jangan lupa yang pastinya, cukup. Eh, jangan lupa, yang pastinya kalian like, like, komen, dan subscribe dulu channel gue ini ya, Bosku. Wuhuh, subscribe. Ih, ini, ini, ini, 3J, kita bosku dapat 3 j ya bosku anjay, modal 300 dapat 3K, ya oke okay lah 3 usah banyak k lagi ya auto kita depo aja bosku bagi kalian yang mau k kasih ya sedikit sedikit tambahan uh, saldo deposit silahkan gabung ke grup wa gue bosku ya oke okay, thank you banget semua yang udah nonton see you guys semua bye bye semoga kalian sehat selalu